Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video aku dan juga tentu di youtube aku guys oh puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala saya ucapkan alamin. hari ini aku buat video mau mubang, mukbang jadi kan judul-judul video teman-teman tuh -teman ada mukbang ya, aku sekarang karena hari ini aku buat kapsa terus kapsa-kapsa jadi aku enggak makan kapsa jadi aku makan sekarang indomie guys nah tetapi di dalam indomie ini ada beberapa sampah sampah-sampah yang mau dibuang kemudian kita makan jadi kita makan sampah guys nah terus ada pula telur nah ini indomie biasa guys ini ya nah cuman dia itu ada oh, kesetimewanya ada beberapa sampah yang saya masukkan nah ini sampah guys <sampah> Jadi jadi guys oh saya ini kemarin itu nengok teman-teman makan jadi gue oh keikutan juga kepengen oh, rasain mukbang mukbang nah jadi ini indomie seperti biasa kita masak saya rebus dengan cepat dan ligat dan lincah karena mengejar waktu sebelum majikan itu oh bangun saya langsung buat lalu saya masukkan saja oh, garam sedikit dengan bumbu indominya juga ini kemudian beberapa sampah di dalam kemudian telur di dalam nah rasanya juga belum saya rasain sekarang saya rasakan tapi pertama sekali guys saya oh, jelaskan di disini teman-teman oh, oh, yang tergabung ke channel youtube aku pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak oh, dan juga oh, saya Oh di sini mungkin teman-teman yang mungkin ada terutama dalam kelompok-kelompok oh, untuk oh, ke YouTube. Nah, saya mau jelaskan sambil ngomong, saya juga mau jelaskan waktu saya. Nah, nah tapi sebelumnya saya om oh, oh, minta sama teman-teman ya yang baru tergabung ke channel YouTube aku untuk memberikan oh, subscribe di channel YouTube-nya Batu Tonggak dan juga memberikan like di videonya, kemudian juga komentar. Nah teman-teman sebelumnya saya mau baca dulu Bismillahirrahmanirrahim sambil makan saya sambil ngomong. Jadi teman-teman channel YouTube aku ini sudah hampir 4 bulan. Aku nggak ngerti ke YouTube ya Bismillahirrahmanirrahim. enak juga sampah ini guys, ini sampah guys, ini sampah. Hmm. Kenapa saya bilang sampah? Jadi begini, kalau saya makan, kalau buat salah, salad tahu kan salata itu, nah, oh makanan majikan, jadi kan ada sedikit sedikit ini ini apa namanya ini ini namanya Oh khas ada sedikit yang nggak mereka nggak mau makan jadi kayak mau dibuang gitu jadi kan aku sayang buat untuk idromi Nah gitu nasibnya TKW begitu guys nasib pembantu itu hmm. Jadi saya enggak buang, saya ambil guys, daripada dibuang, sayang kan? Aku kepengen buat Indomie masuk ke dalamnya itu, kol itu kalau ada kol itu kan enak. Sisunya hmm. malah jauh pula. itu ini dari dulu juga sudah punya channel YouTube aku guys bahkan sudah ada yang monet tapi saya nggak mengerti kalau YouTube ini dapat uang gitu tapi sekarang intinya di sini saya tidak mengejar uang karena dengan saya bekerja sebagai babu juga alhamdulillah gaji saya cuman ya penasaran yang dimana dulunya aku udah monetisasi kemudian dengan lalainya aku nggak ngerti peraturan YouTube kemudian tiba-tiba oh, channel itu ditutup nah salah satu teman aku menghasilkan uang dari YouTube baru aku ngerti guys baru aku tahu kalau di YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah. Jadinya sekarang aku penasaran kayak bikin lagi buat channel harus monetisasi mau udah sudah monetisasi mau dia viewnya banyak yang penting gue punya channel yang sudah dimonetisasi oleh YouTube gitu. Sekarang itu itu niat aku, guys. Jadi waktuku itu pegang HP di rumah majikan ini aku bangun jam 8 ya, jam 8 lang langsung kerja kerja pembantu teman-teman tentu tahu juga ya ya kita tidak bor untuk ada waktu pegang HP kemudian kerja-kerja uh, masak sambil masak jam 2 jam dua siang aku itu masuk kamar waktu ku istirahat nah waktu ku istirahat itu ya biasanya kalau aku ada minta bantuan dari teman untuk ke YouTube mau view ataupun apa-apa tentang YouTube Nah itulah waktu itulah aku gunakan sampai jam 5 sore aku langsung turun lagi HP di, di kamar saya gitu jam 10 jam 10 aku boleh pegang hp lagi karena waktu aku tidur itu jadi aku gak bisa tidur kalau memang banyak pekerjaan aku itu kayak youtube kalau ikut aku apa-apa sama teman ikut bareng teman kerjasamanya itu aku gunakan tidak tidur sampai itu kadang malam itu tidak tidur guys cuman sekarang ini channel youtubeku ini tidak begitu penting tidak kayak seperti dulunya yang Jenderal aku itu benar-benar menguras tenaga gitu Maksudnya benar-benar aku itu fokus ke youtube Maksudnya itu sampai aku tidur di, Sampai aku nggak bi, bisa tidur Nggak tidur sama sekali Kalau mengerjakan tugas-tugas saya yang saya Yang dari teman-teman gitu Aku kan kita kan harus nah. amanah gitu ya Nah la, kebet, a, Waktu aku itu subuh doang Jadi setelah subuh aku sholat subuh Kemudian aku barengkan badan aku Itu pun HP on the way Selalu ada aktif terus HP itu Untuk oh, men menyelesaikan amanah saya Untuk teman-teman Lepas itu Sudah jam 8 udah Wika lagi aku bangun lagi Dan aku tinggalin HP di kamar Nah aku kenapa tidak bawa HP itu Di dapur di mana-mana Karena aku takut majikan itu Kalau nengoknya itu HP-nya aktif terus Oh hidup terus di YouTube-nya nanti majikan marah nanti kan mikir kenapa oh itu kasara kasara itu artinya oh mu internet nah itu jadi yang saya jaga nanti diganti malah diganti passwordnya Wi-Fi-nya aku gimana makanya makanya aku HP itu tidak ada aku bawa di dapur, di kerjaan aku jadi di kamar terus. Itu pun kalau di kamar masuk majikan, mereka matiin kalau aku lagi hidupkan video-video, teman-teman. Mereka matikan, katanya kenapa kamu hidupkan itu oh, video, habis internet, oh, kasara artinya kasarahi ya, gitu. ya mau bajir lagi tuh. Nah, bebas ya itu, itu waktu guys, pas itu hari Kamis ini kan hari Kamis ini malam ada tamu. Kamis, Jumat, Sabtu itu aku nggak bisa pegang HP. Kalau hari biasa mungkin aku bisa nyolong maksudnya itu bawa HP ke ke dapur misalkan saya sembunyikan ke kayak apa namanya itu kayak dulap gitu kayak dimana gak, gak ke dimana nggak enggak ke jangkau sama majikan aku sembunyiin di situ sambil hidup video tapi kayak hari Sabtu Jumat itu waktu aku itu benar-benar di dapur terus ada anak-anak semuanya aku takut HP aku diambil malah rusak gitu jadi begitu kan. cuman kalau aku ikut anu kalau aku ikut uh, ke grup teman-teman aku jarang ngisi list kan, jarang ngisi itu list karena aku gak mau juga kecewa teman-teman kan aku juga gak mau kerjaku bertumpu gitu HP cuma dua nanti kalau sudah dimonet insya Allah baru beli HP <coughs> Aduh, parah guys Anas, pedas hmm. Jadi guys gitu ceritanya jadi buat teman-teman pertama sekali buat teman-teman yang sudah uh, kerjasama dengan saya kalau mungkin saya lalai saya minta maaf memang itulah alasan saya benar-benar waktu saya itu padat dan sekarang saya YouTube Mini YouTube ini istilahnya ketika saya ada waktu memang saya kerjain kalau nggak ada waktu oh, lebih penting kerjaan saya kan kerjaan utama saya itu babu jadi lebih utama ke babu dulu gitu karena begini aku itu kan aku kan udah punya channel itu udah dapat sesuai peraturan itu sudah ada tapi kan akhirnya gagal makanya aku sekarang enggak begitu konsen ke YouTube lebih fokus ke kerja babu, kerja aslinya saya gitu. Jadi YouTube ini hanya iseng-iseng saya. Tapi walaupun saya iseng-iseng, sedikit saya memang tetap ada ada menggunakan fokus sedikit, sedikit sedikit fokus ke situ gitu, guys gitu. Ini sampah. Jadi guys bahasa Arabnya janda itu eh anu itu duda itu eh bahasa bahasa Arabnya duda yang ada di dalam ini itu duda eh bahasa duda oh e, ulat kalau kalian tahu di sini kan ini saya makan saya takut ada ulat di dalam guys jadi bahasa Arabnya e, ulat eh Ba bahasa bahasa Arabnya itu duda itu ulat guys ulat bahasanya duda ini ada duda di sini <tik> <tik> <tik> <tik> Mmm, guys benar-benar saya bukan lapar tapi ngidam seperti yang saya bilang saya itu ngidam terus saya itu ngidam terus guys kalau saya lagi duduk di kamar pengen makan apa-apa aja yang saya mau Ini tadi saya ini dambangan, makan Indomie, makan Indomie pedas gitu, mm. Mm. Indomie telur sampah jadi begitu guys jadi guys hmm, waktu ku untuk mit itu hmm, Jadi, tapi bagaimanapun saya tetap berterima kasih kepada teman-teman yang sudah kerja sama dengan saya juga Saya minta maaf kalau saya memang tidak sesuai undang-undang Saya tidak ngerti atau apa, saya minta maaf banget sebesar-besarnya dan saya juga minta Ma, minta banget sama teman-teman untuk memberikan support kepada channel youtube saya dengan cara untuk memberikan saya subscribe, like dan juga komentar di kolom komentar dan juga uh, apa itu untuk mau suka terus lihat aktivitas saya siapa tahu ada yang cukup menarik sedikit ya kan kalian boleh juga tekan tombol lonceng notifikasinya supaya bila-bila masa saya upload video kalian bisa lihat guys ya Nah begitu subscribe guys subscribe amal karena Allah gitu ya teman-teman Hmm. Airnya aja enak, guys. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Jadi, videoku ada juga si comel. Si comel ini adalah kucing. Jadi, guys biar kalian tahu kalau pembantu itu pintar-pintar kalau ada anggur bentuknya besar kalian cuci jangan segan-segan potong sedikit ambil bawah ini guys ini ini. <laughs> ini nasib TKW guys jadi kita saya tadi nyuci banyak sekali nah potong sedikit ambil tisu bungkus <laughs> kita kan membantu itu cicipin juga sedikit sedikitnya, ah tapi kalau majikan nggak pelit kita terserah bebas mau makan ya buat teman-teman yang majikannya nggak pilih alhamdulillah betah betahin, ini anggur udah saya cuci guys, hmm. Hmm. jadi kalau majikan pelit kami di Arab Saudi khususnya di Arab Saudi begitu teman-teman saya juga bukan orang Filipina orang Kenya orang mana saja ya harus pintar-pintar dong kalau enggak kita makan seperti yang saya tadi itu Oh Indomie terus ada sampah sampah itu artinya sebenarnya bukan dalam sampah saya ambil tapi itu khas itu khasnya itu sudah agak tidak suka majikan artinya mau dibuang tapi aku berpikir kalau dibuang ini kan tidak ada ulat di dalamnya masih bagus cuman ada ujungnya hitam hitam cuman majikan kan nggak boleh nah aku ambil gitu aku masukin ke indomie kan enak lega gitu yang penting kita awalnya itu menjaga kesehatan ini kan sayur ini sebenarnya dalam keadaan sehat bersih gitu cuman sedikit ada kalau majikan kan nggak suka yang hitam hitam sedikit gitu kita cuci yang hitam itu dipotong masukkan indomie lega kan nah ada macam ada ini macamnya jahni pintar-pintar anak potong sedikit bawah makan. <laughs> Mungkin kamu nggak pilih, cuman kan kita itu harus pintar juga. Se se tidak sebel sebaik-baiknya orang kita harus ngerti. hmm, hmm ini hmm. Hmm, manis guys hmm. jadi apapun itu teman teman saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan sudah ya teman-teman yang sudah bergabung ke channel aku yang masih uh, bertahan saya doakan semoga cita-citanya tujuan kita sama semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah dilancarkan dan kita tahu saya tahu juga teman-teman juga begitu sibuk kita semua sibuk cuman ini kan uh, kita manusia kita tidak uh, tidak ada salahnya mencoba uh, ya kita ini kan istilahnya insyaallah dengan uh, apa itu kerjasama kita walaupun itu hanyalah iseng-iseng ke YouTube ya semoga saja menjadi kenyataan apa yang kita inginkan gitu. Maka dari sinilah ini di video kali ini, di video ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tergabung ke channel youtube aku, terutama di grup-grup ada beberapa grup saya ikut di mana saya tidak mengerti, tidak paham dan yang saya ada beberapa teman adik-adik ya saya di mana saya tidak kenal, saya tidak tahu cara melihat tontonan nanti atau cara melihat waktu tontonan itu dulunya saya benar-benar tidak mengerti ke YouTube. Nah ketika ada adik-adik uh, itu masuk ke saya, Kak tolong uh, bantu channel saya. Uh, terus aku diberikan petunjuk uh, tapi ya harus begini kak harus kita bersihkan historisnya biar kita itu saling percaya oke okay. tapi aku jujur aku nggak ngerti dek bagaimana caranya nah uh, dia memberikan saya tutorial blog video singkat kemudian dikirim ke saya disitulah saya saya berterima kasih banget sama dia saya bilang dek makasih banget sampai aku tuh memberikan bonus tanpa dia dia minta satu subscribe saya lebihi dari situ dia bilang aku nggak punya akun lain kak aku bilang sudah nggak apa karena ilmu kamu itu udah saya dapat saya lebih penting daripada itu daripada oh apa yang oh, saya kasih ke kamu walaupun itu walaupun ini tidak hanya hanya iseng-iseng tetapi kan bermanfaat buat saya gitu dimana saya nggak mengetahui tapi kemudian diberikan saya petunjuk kak begini kak kemudian begini kak di video itu diberi tutorial dimana kan kalau kita lihat ke YouTube orang itu masih panjang lagi ceritanya kan tapi ada ini dengan singkat mengatakannya. Buat tutorialnya tunjukkan begini Kak, begini Kak, begini Kak. Sampai sekarang aku cari akun ade itu karena waktu itu ke channel YouTube-ku yang lama gitu. Nah, sampai sekarang aku cari entah apa channel YouTube-nya. Semoga saya doakan semoga ade itu channel-nya masih bertahan dan mudah-mudahan udah berhasil kayaknya siswanya waktu itu dia juga sudah monetisasi, cuman dia mencari penonton karena dia penontonnya videonya kurang, kurang sama dengan saya juga, jadi dia minta kayak saya dan dia orangnya termasuk orang jujur. Dan beberapa orang-orang yang datang itu ke saya itu saya tahu orang jujur. Kalaupun oh, hilang, kalaupun subscribe saya hilang atau apapun itu karena bukan kerjaan, bukan bukan karena mereka tidak jujur tetapi mungkin memanglah oh, Allah itu kan kalau kita curang juga memang kita didapat kecurangan juga gitu guys nah dan, jadi dari sini kita contohkan kepada oh, oh saya bisa nilai dimana-mana orang itu baik jujur gitu menghargai ada pula yang minta sama kita gitu ada pula yang begini begitu gitu nah, kalau aku kan seperti teman-teman tahu aku itu umurnya udah 35, udah tua kadang kolektro kadang kolektroan gitu jadi aku kadang emosi emosi kalau aku udah kerjaan bagus lihat juga kerjaan aku di sini kerja babu dimarahin majikan terus teman-teman lagi nggak percaya ke aku jadinya aku kan yang emosional gitu <laughs> ya saya dikit namanya juga manusia guys ya tapi bukan berarti oh kali ya, sudah tergabung ke channel saya kemudian saya bersifat yang ti, bersifat seperti kayak ke anak-anak akan, nah saya balas saya balas juga lah saya keluaran tidak siapapun tetap saya itu oh ada di channel saya cuman saya nggak bisa nonton videonya karena waktu saya juga kan oh, padat gitu. saya ketika saya bisa tonton, saya ketika tidak bisa ditonton gitu. Tapi kan nggak mungkin saya kasih tahu, eh saya tonton video kamu tidak mungkin. Ya kayak artis juga kan video-video oh, artis juga saya suka nonton gitu. Apalagi video mereka kan bagus-bagus kita belajar gitu. Hmm. jadi guys mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banget akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan dulu guys hmm. Hmm, hmm, hmm. udah maghrib ini guys maghrib ini, tengok kan azan kenapa saya buang kulitnya kulitnya aku kalek. Hmm.